Jadi setan itu dugon itu roto-roto untuk wangsit klemnya si kolangit. Padahal kau setan. Terus setan ini bisa, lalu kita verta cut keono sawangan ini pembisa yang sangat baik kono boh setan. Kau malaikat ramungkin, kau wahyu isti ditutup Ayo, mau <tuh> kemungkinan aja setan, kau setan yang ditutup wahyu. Angker setan harus dimanfaatkan perangkat ibadah. Jadi sawangan ibadah sakral juble gede. <tuh>